Saya kira kita sudah punya perlengkapan alat-alat yang dikasih oleh Allah untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu. Nek panjang mentok, kan jelas manutoh harus yang manutoh harus yang karena Allah. Tapi ini di konsulat penglimo ya penglimo lah, bes tambah sholat sunat kan itu. Jadi hidup itu kan cuma dua, patuh atau iktihat. ikhtiar jadi Anda cari sendiri, tanggung jawab sendiri, nanggung sendiri atau Anda dicarikan Tapi yang mencarikan Anda ikut tanggung jawab, kan begitu kan Jadi kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada Anda Jangan lupa Allah bertanggung jawab terhadap petunjuknya kepadamu Nah kalau kita tidak mau menuruti petunjuk Allah Berarti kita juga meremehkan bahwa Allah itu melindungi, melindungi kita Dalam hubungannya dengan petunjuk yang dikasih ke kita itu itu masih kira-kira ocon sumas ya Ya pemancing urip menunggui cincangel. Urip iki gampang-gampang angel-angel-angel gampang. gampang, angel, angel, angel, gampang. Gitu kan. Kadang-kadang ketok -kadang e ya, angel tapi glethek gampang, kadang-kadang ketok -kadang e ya, gampang sih tapi wangel ya, karo karuan yo ya, Memang memang itulah dinamika. Itulah romantika hidup kan? Memang begitulah asiknya di situ. Dan makanya tentu dan manusia, Mas, yang yang dikasih begitu cuman manusia kalau malaikat enggak. Malaikat langsung Malaikat itu pokoknya dikotomis, ya, ireng putih, iapi, yang baik pun langsung sudah diregulasi oleh Allah. Malaikatnya tidak perlu memproseskan gitu tidak perlu. Pokoknya sudah pasti baik. Kalau setan iblis pasti buruk, kan, gitu. Kalau manusia diantara keduanya, maka manusia adalah makhluk yang aksanitakum itu artinya dia yang paling lengkap. Di dalam dirimu itu ada binatang di dalam dirimu ada peceren <Messun> di jurni hatimu ku yono jumlung barang yono ya. di jurni awamu kono malaikate ono setane ono iblisi ono semua makhluk Allah yang lain ada pada diri manusia bahkan Allah sendiri ada di dalam I ya. diri manusia ya ada hati bahasa antak rahusai'an wa huwa khairun lakum wa santo ibu, ibu wa huwa Nah itu saya kira problem rutinnya manusia di segala zaman Allah mengatakan apa yang kamu pikir buruk itu jangan-jangan itu yang baik untukmu dan apa yang kamu pikir baik ternyata itu buruk bagimu itulah sebabnya kita istikharah mas itulah sebabnya kita harus terikat mengikatkan diri, mengikatkan, mengikatkan diri terus kepada Wa, billah, itu ya. maka kita gandolan gusti Allah terus itu karena kita itu ilmune terbatas ketoknya api tapi ternyata elek ketoknya elek ternyata api asa antukrihusai anwa wa asa antuhibhusai anwa wa karena manusia hidup di dalam dinamika atau ketidakmenentuan di wilayah abu-abu nek -abu, modern di daerah abu-abu maka maka kita membutuhkan kejelasan mengenai hitam kejelasan mengenai putih itulah sebabnya kita Bergerak dari abu-abu ke hitam atau putih itu dituntun minta dituntun oleh Allah karena Allah yang Maha tahu mana yang baik mana yang buruk kita. Nah kalau sudah dituntun jadi ya lemot menurut saya gitu ya. Iya. Iya. Ya. Ya, dan banyak masalah manusia itu dari di situ sebetulnya. Mas saya ya. ketika saya tamat SMA itu Cak Fuad itu tamat. TIN, Cak Mif itu berhenti kuliah di Fakultas Farmasi UGM kakak saya yang nomor 2. Ayah saya meninggal dalam keadaan punya hutang sangat banyak sekali, ibu saya setengah mati, rumah kita dijual, kayu dijual, meja kursi dijual, dipan dijual, sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Kami 15 bersaudara, adik saya Cak Mas sama Cak berhenti sekolah hari itu juga saya juga tidak meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM karena kami sangat-sangat miskin kalau pakai pikiran manusia 15 orang bersaudara ini harus hari itu juga cari kerjaan terus dikumpulkan uangnya untuk nyawur utang karena hutangnya itu ada yang ketika itu jutaan ada yang ratusan ribu ada yang puluhan ribu jadi tidak terjangkau oleh kami nah apakah lantas kami 15 orang ini terus nyambut gawe di perusahaan Bopi ternyata enggak juga Pokoknya saya kakak saya Camif ada saya melakukan apa yang kami mampu lakukan itu dok. Aku gak terus nyambut ke perusahaan Opo Yoga. Aku terus nulis gitu. sampai akhirnya Allah membuktikan bahwa jalan untuk bisa membayar hutangnya ayah almarhum itu sangat banyak bagi Allah. Kalau Allah mau itu kalam mungkin apa ada Pak mudah bagi Allah. Apa? Ya, ya seayin. 'alaihi bi inna ya itu bagi Allah mudah itu kata-kata Allah kepada Siti Maryam itu ya ketika malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu akan punya anak meskipun enggak punya suami Siti Maryam mana bisa saya akan punya anak wong saya enggak punya suami nah maka malaikat berkata itu bagi Tuhan sangat mudah kan itu ya jadi kita sebenarnya sudah punya wacana-wacana dari zaman para nabi dan seterusnya jadi awak ya, muna dari masalah itu Ono, kira-kira cocok cowok -cow karena Nabi Sobobian sing ada yang dikurung oleh masalah sampai pengap, sampai kaya sopo maka katakanlah itu seperti Nabi Yunus di dalam ikan sudah tidak bisa apa-apa kecuali wiritan dan la ilah ilah antar subhanaka ini gunung gitu ya. atau anda berada pada posisi seperti Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun maka yang anda lakukan adalah meniru apa yang nabi Musa lakukan atau seperti yang tadi kita baca bersama itu Nati Alian Madarul ajaib Najidhu Aulan Rajit. Aunan laka bin jadi itu kalimat piritan bukan karangannya Rasulullah di dalam perang khaibar itu terjadi kerepotan atau kegugupan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Setahu saya menurut sejarah Saidina Abu Bakar menjadi panglima perang yang tidak sanggup dalam tanda balik gagal terus ganti Umar bin Khattab gagal juga akhirnya Ali bin Abi Tholib yang katet dipanggil lima perang dalam keadaan dimana umat Islam sangat tidak punya kemungkinan untuk menang itu Khaibar maupun Badar ya kalau dibandalkan kita sudah tahu ilam yakun bika alaiya qadapun fala ubalah itu ya kalau bukan jadi kalimat yang, yang yang lama itu agak kurang benar ya yang benar ilam yakun bika alaiya qadapun fala ubalah jadi nek wis kepuwet temen wis pun monggo gusti pun monggo pun kulo oleh sinden mon purun kulo sampai ngein nasib nope mon kulo purun pun kulo eksklas pun tasra pun kulo an simbing sampaian pun murimurin kulo angker kursialo kak murimurin mangakuis opoy tak terima tak terima terima no. nah kalau nadi alian itu adalah Allah ngasih ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kalimat nadi alian madarul ajaib itu ya. nah jitu aunan lagah bin Nawab Fi kuli layanjal di wilayah tika ya Nah, Pak Muzamil saya mohon konfirmasi kal kalimat ini kan yang harus anda ketahui. Ini bukan karangan manusia, bahkan bukan karangan Rasulullah. Ini adalah Allah kasih ke Mandir Muhammad untuk dibiritkan atau untuk dijadikan patrap atau kuda-kuda batinnya Rasulullah di dalam situasi yang terpepet di perang Khaybar itu tapi itu karangan Allah sendiri jadi sama dengan ayat-ayat Qur'an -ayat yang lainnya itu, itu Allah ngasih melalui mereka jibril kepada Nabi Muhammad nah itu kan, sebenarnya kan Allah itu kan nyelucu janjanya sekali dimenang malah beres ya gitu, kayak syarat seikon kudu mengucapkan ikit ya, iya supaya ada dramatika adegannya gitu ya supaya ada, ya, ada adegannya ada, supaya ada adegan dan ada, ada ketegangan-ketegangannya jadi, itu kalimatnya Allah dikasih ke Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril terus sekarang kita mengucapkan nyana yang saya tanyakan pada bang Zamin itu kan Nadia Alian Alian itu di kalangan tertentu terutama kaum Syiah Ali di situ dianggapnya adalah menurut tafsir mereka adalah Ali bin Abi Tholib jadi perang Khaybar itu akhirnya bisa dimenangkan oleh umat Islam karena karomahnya Saidina Ali kan itu pemahamannya saya tidak terlalu berani memahami seperti itu saya memahaminya yes. alih itu Allah wawwal aliyyul adzim itu ya betul jadi Allah yang maha tinggi yang punya kemampuan untuk memenangkan pasukan muslim itu Allah kaisun aliyani wong saya dinali ditibatani wong anaknya dibelewong tapi turut yang itu jadi tetap menurut saya al-ali itu Allah ya Ali itu Allah menurut saya iya iya nah menurut Aqmuzammil gimana iya jadi nadi Alian panggil Allah yang maha tinggi kan panggillah setidak di situ tapi panggillah Allah yang maha yang maha tinggi jadi sejumlah kalangan kan yakin itu maksudnya karomahnya Ali ya, gitu. nah, saya bukan tidak setuju tapi saya tidak berani ngepakai atau menerapkan pemahaman itu di dalam hidup saya dan pemahaman saya karena yang bisa membalik keadaan sampai setingkat Perang Khoibar itu hanya Allah SWT maka ketika Nadia Alian itu adalah kami memanggil-manggil menghimbau-himbau memohon-mohon gitu kepada al-ali kan gitu kan okay. yang mampu mewujudkan atau mentanazulkan atau menjahirkan mendohirkan keajaiban karena itu urusan sudah keajaiban maka itu saya sangat concern untuk memakai itu karena sekarang ini mas kamu ngomong Indonesia, kamu ngomong dunia, kamu ngomong umat manusia, kamu ngomong umat Islam, kamu ngomong NU, NO, Muhammadiyah, kamu ngomong apa saja, jajal, isotakak berubah wae. Aku takon jajal isotakak. Masih konflik covid tikel 10, masih konflik ya punen. Perasaan aku kok ya deg-degai, acet, tidak berubah apapun yang substansial, yang esensial pada hidupnya manusia sekarang. Jadi saya. Hanya bisa berpikir, Pak Musamil bahwa hanya Allah yang bisa merubah bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia dengan keajaiban, dengan madharul ajaib. Saya begitu, makanya saya ngeyel untuk itu kita bikin, kita bikin bahan untuk wiritan kita, karena kita betul, -betul ngemis kepada Allah, merintih kepada Allah agar Allah ajaib, jadi me menampakkan keajaiban, keajaiban.